Oke, yeah, dan next sekalian keluarga Petir hari ini agenda kita kemana, Nana? Weekend. Uh, siap? Uh, kemana, Nana? Berangkatnya? Weekend. coba tangannya diacungkan. Siap, keluarga Petir OTW uh, untuk weekend ke daerah uh, pantai. Gucci, Jawa Tengah, cuma nanti besok bulan depan sekarang. <SILENCIO>